tidak berpuasa tentang albershah yang di bulan ramadan ah kafaran bukan cuma dosa dia ada satu di antara tiga dia tetap mengkabah ya kalau dia sengaja misalnya apalagi bermaksiat dia bukan cuman mengkabah tapi ada kafaran ada hukuman khusus satu di antara tiga satu dia mesti merdekakan budak kedua dia berpuasa dua bulan bertiga bulan berturut-turut terus yang ketiga dia merdeka eh, dia memberi makan 60 orang fakir orang miskin dia -member -memberi, eh, memberi makan puluh orang miskin merdekakan budak atau kuasa tiga bulan berturut-turut nggak boleh putus di kalau misalnya batal sehari orang lagi terus baik dan ini bukan pilihan awas <tos> saya sih yang bisa jangankan 60-600 kasih makan Masya Allah siang-siang sengaja buka